Bangumin akan memberikan informasi tentunya kabar-kabar bahagia dan vitamin bahagia kita dapatkan dari idola kesayangan kita ke kabar pertama persahabat, tentunya kabar spesial membanggakan juga kita dapatkan dari level metafor sebelumnya persahabat ya. ada dukungan dari Halmiah ya, dan sekarang, ini dukungan dan support yang diberikan dari Mr. Ruslan Israfil Besar Ruslan ini adalah persahabat ya Salah satu investor dari Rusia Yang siap mengvote Dollar Leslar Wow, dukungan juga nih Ada dari investor Rusia Mudah-mudahan Semakin banyak support yang diberikan Dari orang-orang hebat Yang selalu mendukung Buat idola Kesayangan kita Disimbang juga persahabat di kalimat Gampson yang dituliskan oleh Leslar Metaverse. Support from Mr. Ruslan Israfil Mr. Ruslan Israfil merupakan salah satu investor dari Rusia yang siap mengvote Dollar Leslar Jangan sampai ketinggalan ya Leslarian Gabung ke grup telegram untuk informasi terupdate lainnya Wow, suatu kebanggaan bersahabat ya Alhamdulillah, semakin banyak orang-orang hebat mensupport Leslar Metaverse Sukses dan jaya selalu. Berikutnya, persahabat sahabat kita lihat juga ada unggas spesial yang kita dapatkan malam hari ini dari Kobas. Kobas mengunggah sebuah postingan di IG pribadinya, momen video call bareng Papa Bilar. Wah, wow, masya Allah banget ya! Ini juga kebanggaan kita semua. Alhamdulillah, masya Allah banget. Leslar selalu dikelilingi oleh orang-orang hebat, salah satunya Kobas yang selalu mensupport dengan tulus buat idola kesayangan kita dan di postingan ini pun persahabat tentunya banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan salah satunya dari akun Sabrina 9 mengatakan kayaknya lagi di mobil mau pergi main bola katanya itu persahabat ya, coba kita lihat di jawaban komentar juga nih dari akun Instagram Nurlina5014 mengatakan Oh iya ya jadwal main bola katanya tuh ini sepertinya main bola Barang tim Teuku Wisnu ini kan malam Selasa bersama hari Senin doakan selalu yang terbaik mudah-mudahan idola kita selalu sehat bahagia dan selalu dipermudah apapun yang dilakukan oleh Lesti dan Bilar berikutnya ada vitamin bahagia juga yang kita dapatkan dari Mama kejuara perhatikan wow ini si cute Dan sangat lucu banget ya. Abang, L ekspresinya lagi mantau. Wow, kira-kira mantau siapa nih? BBL semakin hari semakin menggemaskan. Masya Allah, mudah-mudahan sehat BBL dan selalu menjadi kebahagiaan kedua orang tua. Kita lihat persahabat ya di kolom komentar pun, banyak sekali tanggapan yang diberikan. Ada Ayah Kejora yang tentunya memberikan love nih Banyak sekali love yang diberikan oleh Ayah Kejora Masya Allah banget ya Dan kita lihat juga ke komentar berikutnya Dari akun Dunia Leslar Mengatakan Masya Allah ganteng Lagi ngelirik siapa bang? Katanya tuh Wow kira-kira ngelirik siapa nih Abang El? Ini sih lucu menggemaskan penyemangat juga untuk kita semua Mudah-mudahan tetap semangat mensupport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 Bermin ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.